Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Di channel The DZ Official Kali ini uh, Kita akan Memanen Buah Matoa Bersama Bang Eri Di tepian sungai Kampar Nah bagaimana Situasi ataupun Kondisi Bang Eri sedang manen Kita perhatikan terus di channel The DZP Official mari menanam apa yang ditanam itu yang dituai <tuh> nah itu dia Bang Leri yang sedang mengambil buah motowa <tuh> <Okay. tuh> iya ternyata ini hasilnya saudara-saudara Ya, luar biasa Alhamdulillah Motowak ini ditanam Sekitar empat Tahun yang lalu Ya Alhamdulillah Sudah panen yang ketiga kali pada musimnya Batangnya tidak banyak pemirsa Ya, sekitar 20 batang lah Ataupun lebih Yang berada di di sungai Kampar kita ini ini mengajak kepada kita semua mari kita membiasakan untuk menanam apapun itu baik itu tanaman yang bisa dimakan ataupun yang bisa menghasilkan cuan-cuan atau duit semisal. sekian terima kasih kita pantau terus nah ini hasil kita kumpulkan dan memang pada saat ini gua motowa di daerah sini sedang banyak dan banjir nah, bisa kita pantau di channel baby Zipyo Zipyo Terima kasih sedang masuk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 Karena memang ini Doe? aja ini masih di yang sama Satu lagi pemirsa Oke, sudah to stay and I to you line, pula. variannya and to... rasa durian. Bagi yang mencoba coba silakan hubungi saya.